Halo semuanya, aku Rian, channel aku. How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di Play Sore, dan seperti biasa ya, tiap hari Selasa, waktunya gue buat ajak kalian keling lagi kita muter-muter dan ngeliat akomodasi keren yang ada di Indonesia. Dan, video kali ini tuh agak spesial, guys. Kalau kalian semua yang nonton episode Hore yang awal-awal, di situ gue pernah review salah satu hotel yang lokasinya ada di depan pantai kuta. Tapi, sekarang hotel itu udah gak ada, guys. Hotelnya udah tutup dan udah ganti merek tapi di daerah Canggu sekarang ada hotel Citadines yang baru aja buka dan propertinya jauh lebih keren dan katanya di sini tuh bukan cuman bisa nginep harian tapi juga mingguan, bulanan, bahkan tahunan udah mirip kayak kos-kosan ya <laughs> so nggak usah lama aja kita langsung masuk ke dalam buat ngeliat di dalam ada apa aja harganya berapa dan kira-kira worth it atau enggak let's go Sekarang, Traveloka itu bukan cuman aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi, Traveloka itu sekarang udah jadi lifestyle super app di kalian bisa melakukan banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Selamat siang! siang. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa memudahkan rencana staycation dan traveling kamu. Mulai dari bayar pay check dan juga easy reschedule.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 dan gue mau nyobain staycation di salah satu hotel baru yang ada di sini, namanya Citadines Berawa Beach Bali karena lokasinya yang emang deket banget sama pantai Berawa. Dan coba lihat deh, dari depan aja arsitektur gedungnya tuh udah kelihatan mewah banget. Pas gue masuk ke dalam di area lobbynya langsung ada restoran yang namanya Lemon and Salt. Terus abis check in gue dapet key card roomnya dan kamar gue ada di 8025. Lokasinya ada di gedung blok C, sedangkan lobby yang tadi itu ada di blok A. Jadi mesti jalan dulu agak jauh ke belakang, tapi selama jalan ke situ gua nemuin spot-spot yang keren banget yang ada di hotel ini. Dan juga sekali lagi ya, desain arsitektur hotelnya ini yang kece badai. Sumpah gue takjub banget. Lo lihat sendiri dah. Gak tau kenapa ya, gua malah ngerasa suasananya tuh ada mirip-miripnya kayak kampus gua dulu. <laughs> nah nih kamarnya udah ketemu 8025 kita langsung masuk aja Quick. wow oke okay guys baru aja gua masuk ke dalam kamarnya ini adalah tipe kamar studio eksekutif twin luas kamarnya 31 square meter begitu masuk dari pintu masuk yang ada di belakang gua di samping sini langsung ada kabinet yang tinggi banget Ada gantungan baju, ada hair dryer, safety deposit box, laundry bag, dan juga sandal hotel Nah ini nih yang unik banget guys Yang sama sekali nggak bakal kalian temuin di hotel lain Di dalam kamarnya ini ada mini kitchennya Selain ada kitchen sink yang ada di tengah sini Di sampingnya juga ada kompor dan ini kompornya elektrik ya Di atasnya juga ada microwave dan kalau kalian bukain lemari-lemari yang ada di sini, di sini tuh banyak banget peralatan masak dan peralatan makan, guys. Kalian bisa lihat ya, di atas sini aja itu ada panci, ada penggorengan, ada sutil. Gokil! Kalian bisa bener-beneran masak loh di sini. Di lemari satunya, di sini juga banyak banget piring dan mangkok. Di sampingnya lagi, di situ ada dua cangkir dan dua gelas. Di bawahnya kompor, seperti biasa, di sini ada mini fridge. Dan di lemari yang ini kalau kalian buka di sini ada beberapa cutlery mulai dari sendok, garpu, sendok kecil sampai pisau dapur. Di sebelah kitchen sink di sini juga ada dua botol air mineral dan water heater. Di depan dapurnya di sini ada pintu menuju ke kamar mandi. Karena ini yang tipe studio jadi kamar mandinya juga nggak terlalu gede ya guys. Seperti biasa begitu masuk di sini ada wastafel. Untuk amenitiesnya juga udah lengkap banget ada di kotakan yang ada di pojok situ sedangkan klosetnya ada di sampingnya wastafel dan seperti biasa handuknya ada di atasnya. Sedangkan untuk shower roomnya tera ada di sini guys. itu udah ada rain showernya yang di bagian atas. nah ini nih gue suka banget ya kalau kamar mandi ada rain showernya itu bener-bener experience mandinya itu nyaman banget orang gue. keluar dari kamar mandinya kita udah langsung sampai ke kamar tidurnya. Nah, karena kamar gua ini tipenya studio eksekutif twin, kalian bisa lihat ya, di ranjangnya twin, guys. Jadi dua single bed yang ukurannya kecil. Tapi kalau kalian request untuk yang double bed itu juga ada. Seperti biasa di atas itu udah ada bantalnya, ada cushion, dan lucunya ada boneka teddy bear, guys. Gue juga ngerti kenapa ada boneka teddy bear ya. Ada satu kursi lagi di pojokan, gua duduk-duduk. Dan untuk meja kerjanya di sini tuh jadi terintegrasi sama meja yang ada di bawah tv, guys. Jadi menurut gue ini kelihatan seamless banget dan cakep ya. Nah, kamar ini meskipun kecil kayak gini guys, juga ada balkonnya. Nih, kalau kita buka hordengnya, karena kamar gue ini ada di lantai ground floor, jadi di sini viewnya garden. Dan di balkonnya di sini ditanemin pohon bambu kuning. Jadi nggak bakal deh tuh ada setan-setan, horor-horor, energi negatif tuh nggak ada guys. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya, videonya, video, video, video, videonya. videonya. <tuk> <tuk> <tuk> Terakhir di balkonnya sebelah sini itu ada dua kursi dan satu coffee table buat ngopi-ngopi, duduk-duduk cantik sambil ngobrol-ngobrol di sini pastinya nyaman banget ya sore-sore. Gue pengen ajak kalian buat ngelihat Deluxe Suite yang lokasinya persis ada di sebelah kamar ini. Wow! Oke guys, sekarang gue udah masuk ke kamar yang tipe Deluxe Suite. Karena ini kamarnya tipe Suite, otomatis luas kamarnya lebih besar daripada kamar yang tadi. Wardrop-nya di sini tuh lucu banget guys, karena ada dua dan hadap-hadapan. Jalan lagi ke sini, kalian bakal nyampe ke kamar mandinya yang pastinya kamar mandinya juga lebih besar. Terutama kalau gue lihat shower roomnya yang ada di situ ya. Untuk mini kitchennya di sini itu masih sama persis guys. Semua equipment dan kitchenware-nya itu masih sama persis sama yang tadi, nggak ada bedanya. Tapi yang keren di sini adalah kalian nggak dapet mini fridge, melainkan dapet kulkas dua pintu guys. Jadi berasa kayak di rumah beneran ya. gokil Masuk lagi ke dalam. Nah, ini bagian main bedroomnya, guys. Kalian bisa lihat di sini, tipe bednya itu yang double bed. Di depannya bed di sini ada couch, dan gua nggak tahu kenapa kok yang di dekor honeymoon di couchnya, ya guys, bukan di bed. <laughs> di sampingnya, di sini ada meja makan yang di ruangan tadi itu nggak ada, ya guys. Jadi, meja makan ini nggak bakal kalian temuin kalau kalian bookingnya di tipe studio. Lagi, storage-nya juga masih sama ada di sebelah sini. Di ujung ruangan, di situ juga ada satu sofa lagi dengan dua bantalan. Dan kalau kalian jalan keluar ke balkonnya, di sini juga masih sama menghadap ke arah garden yang tadi, guys. Yang bambu kuning itu. Nah, nggak cuman dua kamar itu, guys. Tapi gue bakal ajak kalian lagi buat ngeliat salah satu kamar yang paling unik yang ada di hotel ini. Kenapa gue bilang paling unik? Karena kamar ini itu... Cuman ada satu dari ratusan kamar yang ada di sini. Sekarang kita langsung lihat aja kamarnya. Let's go! Nah, yang ini namanya tipe kamar two-bedroom premier. Luasnya 83 square meter dan seperti namanya di sini ada dua kamar tidur. Gak cuman kamar tidurnya aja yang ada dua, tapi juga ada dua kamar mandi, guys. Pas baru masuk, two-bedroom premier ini tuh kayak layoutnya dibagi jadi tiga segmen. Yang di bagian tengah di sini adalah living room. Ada sofa dengan dua bantalan, ada TV di sebelah situ, Gak cuman itu yang beda sama deluxe suite yang tadi di sini tuh ada dispenser airnya. Sedangkan mini kitchennya di sini tuh masih sama persis kayak yang di deluxe suite tadi. Termasuk juga kulkas dua pintunya masih sama. Untuk layout kamar mandi dan layout kamar tidurnya juga masih identik. Tapi ada yang beda nih guys. Jadi untuk kamar yang twin bed ini posisi kamar mandinya itu ada di luar ruangan. Jadi kalian mesti keluar kamar dulu buat ke kamar mandi. Tapi di Two bedroom premier ini yang paling menarik menurut gue itu adalah view di balkonnya, guys. Nih, gue kasih lihat ke kalian ya. Jadi, kalau kalian buka hordingnya, kalian bakal dapat view yang paling cakep dari semua kamar yang ada di hotel ini. Jadi, dari sini kalian bisa ngelihat langsung pool yang ada di bawah yang ada di tengah-tengah hotel. Wow, anjir. Keren banget, sumpah. Oh iya, balkon dari two bedroom premier ini juga panjang banget, guys. Mulai dari kamar yang pertama tadi, living room, sampai yang master bedroomnya ini, semua ada balkonnya. Untuk stay di tipe kamar two bedroom premier ini, harganya per malam sekitar 2 jutaan aja. Tapi kalau kalian mau stay di sini selama sebulan, itu harganya sekitar 25 jutaan per bulan. Tapi guys, dari semua harga yang gua sebutin tadi, ada biaya tambahan namanya incidental. Itu buat kalian yang booking minimal 1 bulan, itu ada tambahan sekitar 2 juta tapi untuk sekali bayar aja seberapa lama pun kalian stay di sini. Dan kalau kalian stay di atas 3 bulan sampai 6 bulan, di situ ada lagi biaya namanya security yang harganya sekitar satu kali harga rental kamar ini per bulan. Dan kalau 6 bulan ke atas, itu bakal jadi dua kali biaya security. Jadi kita coba hitung-hitungan kasar aja nih ya, guys. Misalkan gua mau stay di tipe kamar to bedroom premier ini selama satu tahun. Berapa biaya yang harus gua keluarin? Biaya per bulannya itu sekitar 25 juta per bulan, dikali 12, biaya sewanya sekitar 300 juta per tahun. Ditambah biaya security, karena gue stay-nya 1 tahun, jadi bakalan bayar dua bulan biaya rental, jadi tambah lagi 50 juta. Ditambah lagi biaya insidental 2 juta, jadi total semuanya sekitar 352 juta buat gua bisa stay di 2-bedroom premier ini selama satu tahun. Tapi itu tadi cuma hitung-hitungan kasar aja, ya guys. Untuk harga persisnya, gue sendiri juga nggak tahu berapa. Kalian bisa tanyain langsung aja ke pihak hotelnya, ya. <laughs> Oke, sekarang waktunya gue ajak kalian buat ngelihat semua fasilitas yang ada di Citadines ini. Jadi, semua fasilitas yang ada di hotel ini tuh ada di lantai ground dan di lantai rooftop. Gue mulai dari yang di lantai ground dulu aja kali ya. Yang pertama, di sini ada fitness corner, equipmentnya lumayan banyak dan ruangannya juga luas. Terus, kalau kalian yang bawa anak-anak, bisa main juga di sampingnya ada Children's Playroom. Di sini ada banyak mainan kayak perosotan, mandi bola, dan lain-lain. Nah, persis di depannya ada laundry atau Ruang Laundry. Semua tamu yang stay di sini boleh ngelaundry di sini gratis. Dan mesin cucinya ini udah ada dryernya juga. Jadi bisa langsung cuci kering langsung siap gosok. Makanya di sini banyak yang stay sampai berbulan-bulan. Karena kalau dihitung-hitung, worth it banget kan udah dapet free laundry juga. Jalan ke belakang dikit, situ ada kolam renang yang namanya Earth Pool. Main pool yang ada di ground floor. Kolamnya cukup gede dan di bagian ujung situ ada kids poolnya juga. Terakhir, kalau kalian jalan agak ke depan lagi, ada Ame Spa. Nah, sekarang kita cobain buat naik rooftop yuk! Pertama, di sini ada Sky lounge Tempatnya luas dan biasanya di sini dipakai kalau ada event party private dinner, dan lain-lain. Nah, kalau gue jalan ngelewatin jembatan yang ada di sini, gue bakal nyampe ke sky pool. Kolam renang satu lagi yang gedenya sama kayak pool yang di bawah tadi, tapi di sini viewnya epic banget guys. Karena bisa langsung ngeliat ke arah pantai berawa. Cakep banget kan? Oke, okay, itu guys untuk video kali ini. Gimana menurut kalian hotelnya? Hari ini gue nyobain staycation di Citadines Bravo Beach, Bali, dan gue ajak kalian buat tour di tiga tipe kamar yang ada di sini. Mulai dari studio eksekutif twin, deluxe suite, sampai dengan kamar yang paling unik dan paling mewah yang ada di hotel ini, two-bedroom premier. Nah uniknya di hotel ini tuh kalian gak cuman bisa stay harian aja, tapi juga mingguan, bulanan, dan juga sampai tahunan. Dan pastinya semakin lama kalian stay di sini, harganya bakalan lebih murah. Selain itu, semua kamar yang ada di sini, itu ada balkon dan juga ada mini kitchen-nya. Jadi kalian bisa masak-masak sendiri di dalam kamar, karena konsep hotelnya yang apart hotel. Propertinya juga masih baru, furniture dan elektronik yang ada di dalamnya itu juga semuanya masih baru. jam menurut gue ini experience yang bakalan worth it banget buat kalian cobain buat stay di sini. Selain itu juga, hotel ini fasilitasnya lengkap banget, mulai dari gym, children's playroom, spa, cafe, restoran, and lounge, Sampai ada dua swimming pool yang gede banget yang ada di lantai ground dan ada di lantai rooftop. Bahkan dari situ kalian juga bisa langsung ngeliat ke arah pantai Brawa. Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut kalian hotelnya, please kasih tahu gue di komen di bawah. Atau mungkin jantar kalian ada yang udah pernah buat nyobain staycation di sini. please komen juga di bawah. Dan kasih tahu gue di bawah juga, hotel-hotel dan vila-vila mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan gue kasih liat ke kalian.